Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, ketemu lagi di Syihab dan sihab Saya Najwa sama Abi Quresh Syihab. Hmm. <laughs> Abi ku? Abi, namun mau nanya sesuatu yang uh, agak serius? Selalu serius sih kita? Selalu serius kita, tapi kalau hidup terus serius harus di, disertai dengan canda. Oh iya, kalau iya. sama Abi selalu bercanda juga oh, sih. Ya, harus begitu. Abi paling suka itu Abu Nawas teman-teman, <laughs> sama Mr. Bin. <laughs> kalau bercanda. Cuma topik yang mau kita bahas ini bi uh, agak jauh dari Nawas atau Mister Bina mau tanya soal dendam. Waduh. Hmm, agak berat kan? Soalnya sekarang uh, kalau kita baca berita bi, uh, kita hmm. mengikuti informasi, kita akan menemukan banyak sekali kejahatan yang terjadi itu latar belakangnya dendam. Dan ngeri membaca tindakan-tindakan uh, itu bi karena betul-betul terlihat hati akalnya sudah ditutupi dengan kebencian sampai dendam sampai kemudian melakukan kejahatannya itu di luar batas-batas kemanusiaan rasanya Kejahat. karena dendam serem banget deh oh, iya. Apa sih dendam itu kita tahu apa itu dendam? Hmm. Dendam itu beda dengan marah. Marah itu memang hati bergejolak, hati uh, apa namanya tidak menerima. Tapi kalau ketidakpenerimaan itu disertai dengan eh, sikap ingin menjatuhkan sanksi, siksaan kepada eh, objek yang di, di ini itulah yang dinamai dendam. Kalau diikuti keinginan membalas. Kalau diikuti keinginan membalas. Kalau itu itu lebih mungkin begini dalam bahasa Al Quran eh, dendam itu dinamai intiqam. Beda dengan hikid. Itu ada hanya di dalam hati. Belum tentu. Hikid itu apa? Benci? Ya benci. Hanya dalam hati. Belum tentu ada langkah untuk. Belum bermanifestasi menjadi tindakan. Tindakan. Nah, hmm. Kalau sudah bermanifestasi sebagai tindakan. Disitulah dendam. Atau, atau ada dorongan untuk melakukan pembalasan. Nah, Tikam itu eh, lawannya nikmat. Nikmat itu anugerah orang yang dendam ingin mengambil anugerah itu dari yang bersangkutan jangan ada ini dia punya nikmat tetapi plus menyiksa kalau sekedar ingin udahlah jangan ada nikmat sama dia tapi tidak ada unsur ingin menyiksa itu bukan dendam namanya ya jadi semua yang mendendam itu ada dorongan di dalam hatinya untuk menyiksa karena menganggap yang bersangkutan telah melakukan sesuatu yang tidak wajar baginya, walaupun sebenarnya apa yang dinilainya tidak wajar itu belum tentu tidak wajar. Hmm. Ya kan? lahirlah dendam. Eh, ada yang berkata Islam melarang dendam. Eh, ada perbedaan antara eh, siksaan yang dijatuhkan kepada yang bersalah, dengan siksaan yang dijatuhkan oleh pendendam. Siksaan yang dijatuhkan kepada yang bersalah akibat kesalahannya itu melalui proses yang adil. Sedangkan siksaan yang dijatuhkan oleh pendendam biasanya perorangan, perkelompok dan biasanya melebihi keadilan. Nah, Islam membolehkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Boleh. Tetapi melalui proses yang adil. Ya, jadi jangan berkata Islam tidak membolehkan eh, apa namanya eh, pembalasan. Boleh pembalasan, tapi jangan dorongannya dendam. Jadi dorongannya untuk mencapai keadilan? Untuk mencapai keadilan. Jangan berlebih dari apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Usahakanlah persis sama. Hmm. dan itu lewat proses bukan didorong oleh tingkah oh, apa namanya personal atau pribadi. Nah, itu Tapi lebih lebih baik memaafkan. Jauh lebih baik memaafkan karena memang sebenarnya dendam itu tidak menghasilkan apa-apa. Ada yang bilang jadi puas, terpuaskan <tuk> karena melihat menurut menurut psikolog kepuasan itu sementara. Sebenarnya kepuasan akan lebih langgeng kalau dimaafkan. Karena begitu selesai melakukan dendam, selesai lah persoalan, tetapi belum tentu itu terobati. Ya kan? Tetapi kalau dimaafkan, itu terobati karena yang bersangkutan merasa bahwa dia telah melakukan sesuatu yang direstui oleh Tuhan, sehingga hatinya menjadi ini. Eh, itu sebabnya juga dikatakan Kalau Anda mempunyai musuh Dengan seseorang Kalau Anda maafkan dia Dia akan beralih menjadi teman Anda Dia jadi teman Dengan dendam Kita tidak wajar terpuji Karena kita mengambil hak kita ya toh? Apanya mau dipuji Anda sudah ambil hak Anda Tapi kalau Anda memaafkan Anda tidak ambil hak Anda Bahkan Anda memberi jadi Anda yang terpuji. Hmm. Tapi berat kan memaafkan? Nah itu? itu berat, tapi ada kiat untuk memaafkan. Hmm. Kiat untuk memaafkan apa? Kita mari lihat. Sadari dulu bahwa semua orang bisa salah. Anda bisa melakukan kesalahan lebih besar dari kesalahan itu. Ya, hmm. Yang kedua, sadari bahwa bisa jadi ada faktor di luar kemampuan manusia yang bersalah itu sehingga dia terjerumus dalam kesalahan. Boleh jadi dia gunda, boleh jadi dia lagi jatuh miskin, boleh jadi dia ini, sehingga terjadi kesalahan. Yang ketiga, yang lebih penting bahwa kesalahan yang dilakukan itu bisa dilakukan lebih besar dari itu, tetapi sebenarnya kesalahan itu akibat faktor luar tadi boleh jadi nafsu, boleh jadi setan, kalau begitu Jangan jatuhkan sanksi kepada orangnya. Jangan membenci orangnya. Tapi bencilah keburukannya. Bisakah itu dipisahkan? Kan keburukan itu dilakukan oleh individu. Sangat bisa. Sangat bisa. Tapi memang memerlukan perjuangan. Bisa jadi ada kesalahan yang tidak disengaja. Bisa jadi kalau dia sengaja itu dorongan nafsu. Bukan dorongan kemanusiaan yang murni. Kalau begitu benci nafsu dengan benci orangnya hmm. kita membasmi penyakit bukan membasmi orang sakit hmm. Ah ini memang tingkat yang tinggi ya, toh? karena itu sebenarnya dendam eh, tidak menyelesaikan masalah kalau mau menyelesaikan itu maafkan dia hmm. itu sebabnya dalam agama walaupun eh, dia membenarkan membalas secara setimpal tetapi dinyatakannya memberi maaf. Atau paling tidak mengambil ganti rugi. Tapi kata Al-Quran, kamu bisa mengambil ganti rugi. Tuntut bayaran dari dia. Hmm. Tapi lebih baik lagi maafkan dia. Hmm. Jadi tidak ada gunanya dendam. Menjadikan hati kita. Kita tidak bisa lihat orang itu lihat fotonya saja kita sudah tidak bisa kerja ingat ya, hmm. ya kan? hmm. infak ahsan tolaklah dengan cara yang terbaik dan itu serta merta orang yang pernah tadinya menjadi musuh kamu akan berbalik menjadi seakan-akan temannya akrab paling tidak paling tidak kalau dia tidak menjadi teman akrab dia tidak akan melakukan sesuatu yang buruk lagi terhadap hmm. tidak Oke, okay, begitu. Because... Okay. Thank Jadi you Jangan dendam. Jangan dendam. Kecuali dendam berahi katanya boleh. Apa itu? Ah, cinta karena dendam itu sesuatu yang bergelora di dalam hati. Ah, ah dendam berahi itu cinta yang bergelora di dalam hati yang terus eh, tumbuh subur bagaikan terbakar cintanya. Oh, ah. apa apa itu? -apa itu? Oh iya, terhadap eh, kekasih boleh aja. Oh. Ah, terhadap suami boleh, ah. terhadap istri boleh. Ah terhadap eh, teman akrab boleh ya, itu, itu. Ya, dendam juga dalam bahasa Indonesia itu dendam berahi namanya cinta yang terdalam cinta yang terdalam yang yang eh, ber, berkobar di dalam hati tidak pernah padam tidak pernah padam ah. oke abiku mohon maaf untuk para jomblo yang belum menemukan cinta terdalam insyaallah <laughs> insyaallah nanti ketemu jodohnya hmm. asal dicari Topik yang berikutnya, Bi. Kita tapi udah sering banget sih ngomongin jodoh. Cuma selalu paling seri, paling, paling banyak... Kelihatannya makin banyak yang susah dapat jodoh. <laughs> makin banyak yang pilih-pilih sih, <laughs> ya kan? Jangan pilih-pilih kan, Bi? Betul. Eh, bener gak sih jangan pilih-pilih jodoh? Ya, boleh juga lah pilih-pilih, tapi jangan terlalu milih. Tidak ada manusia yang sempurna. Tuh, dengerin ya. Tapi itu topik yang berikutnya. Terima kasih ya, Biku. Thank you, teman-teman. Assalamualaikum. Sehat-sehat semua.